dapat mainan lagi nih guys yuk kita lihat wow kita dapat ikan nih guys kita dapat ikan hiu nih ini fish shark. kita lihat ya dia bersuara apa enggak ya yuk kita lihat wow suaranya seperti itu guys ini nih giginya banyak sekali guys ini dapat memangsa manusia loh guys Mau dengar suaranya lagi? Nah, masukin ke wadah aja deh Kita lanjut lagi Mencari mainannya Ya guys Kita berburu mainan hari ini guys Pastinya Tetap di channel toys of mainan ya guys Mana nih mainannya Mana ya Apabila dapat mainan Beritahu saya ya Apa tuh? Wow, kita dapat dua nih. Sepertinya kita dapat dua mainan nih, teman-teman. Lihat nih, guys! Wow, kita dapat bintang laut nih, guys! Apakah dia berbunyi juga? Mari kita lihat. Wah, sepertinya bintang lautnya kekeringan. Masukin ke wadah aja deh. Dia tidak kuat bersuara. Kita periksa lagi yang satunya ini. Apa nih? Wow, kita dapat katak nih. Kita dapat katak nih, guys. Kita mau dengar suaranya juga, ya. ternyata dia tidak bersuara. Mungkin kita suaranya rusak, ya. Wadidau, kesan sekali katak ini. Masukin ke wadah lagi deh. Lihat nih, kita sudah dapat tiga nih, guys. Lanjut lagi. Mana nih mainannya, Guys? Wah. Wah, pakan tuh di bawah, Guys. Kita mau lihat. Wah, Kita dapat ikan hias cantik. Lihat nih. Mau tahu warnanya ini? Teman-teman tahu nggak? Ini warnanya apa aja? Ini warna kuning, ini warna kuning ya. Dan ini warna ungu kita dapat ikan hias cantik masukin ke wadah lagi mantul mantul lanjut lagi ya mana lagi nih mainannya aduh mana ya wow nemu lagi nih teman teman Wah, dapat ikan hias juga, warnanya kuning, putih, dan juga orange nih. Masukin ke wadah lagi deh. Nanti kita mau lihat berapa banyak yang kita dapat. Lanjut lagi berburu mainannya, mencari mainan pasti lebih seru dong. Kita berburu mainan hari ini sangat menyenangkan sekali. Mana nih ya? Wow, sepertinya kita dapat lagi nih, teman-teman. Lihat nih, wah kita dapat ikan hias lagi. Kita dapat ikan hias, merah, putih, dan juga hijau nih. Masukin ke wadah aja. Dan yang ini, wah ini sih ikan cantik. Ikan hiasnya cantik kan teman-teman. Warnanya ada kuning, orange, dan juga hijau. Masukin lagi deh. Lihat nih, wadah kakak. Penuh banget. Sampai jatuh-jatuhan. Aduh, kasihan berburu mainan lagi ya mana ya mainannya mana nih mainannya Wih, widi. apaan tuh wow ternyata kita dapat bintang laut hijau simpan lagi deh dan juga wow kita dapat Baby anjing, anjing laut. Lihat nih, mau dengar suaranya tidak teman-teman? Kakak coba pijit ya, siapa tahu dia bersuara lucu. wow ternyata dia tidak bersuara. Mana perperah waduh. Aduh, wadah kakak pun sekali nih. Lihat nih. Duh, kita mau bawa kemana? Yuk kita bawa dulu kalau Kita mau lihat Berapa banyak yang kita peroleh hari ini Guys Duh Pesan sekali mainan-mainan ini Terdampar di rerumputan Mendingan kakak selamatkan aja Mainannya Ntar kakak bawa pulang deh Mantulkan Mantul-mantul-mantul Yuk kita lihat Kita dapat apa aja Wow, ini namanya bintang laut, teman-teman. Warnanya orange, merah muda dan juga putih dan hitam. Kita simpan di sini aja. Ada lagi si ikan hias warna kuning, orange dan juga campuran hijau. Simpan di sini juga ya. Sampingan aja. Dan ini eh ternyata kita dapat dua bintang laut nih, teman-teman. Tapi ini beda lagi. Ini Bintang laut hijau, warnanya ada hijau, ungu, dan matanya mata putih. Lihat nih, cantikan bintang lautnya, dan kakak dapat dua bintang laut tuh. Ini wow, kita dapat anjing laut. Sepertinya ini anak anjing laut, kesan sekali dia terdampar di rumput. Warnanya merah muda, campur biru. Ada putih dan hidung biru, teman-teman. Simpan lagi ya di sini. Lihat tuh, ada lagi ikan hias kuning dan campuran ungu. Simpan lagi, dan ada ikan hias lagi nih. Warnanya putih, merah, dan hijau. Simpan di sini juga. Lanjut lagi, kita dapat mainan katak juga nih, teman-teman. Warnanya orange matanya hitam dan putih dan kita mau dengar lagi suaranya sekali lagi mantul tuh suaranya ya lumayan dan yang ini ada si baby shark ini ikan hiu ya ini kan pemangsa loh teman-teman warnanya biru lihat tuh giginya warna putih giginya banyak sekali kakak sepertinya takut melihatnya wadidaw mau dengar suaranya tidak wow Suaranya bagus juga teman-teman. Dan yang terakhir, lihat nih. Ikan hias juga. Warnanya kuning, putih, orange teman-teman. Tuh, lihat tuh. Mantul-mantul kan mainan kakak. Lihat tuh teman-teman mainan kakak. Tuh, banyak kan. Kita mau hitung berapa banyak yang kita dapat hari ini. Kita mau hitung mulai dari satu, si bintang laut. Dua, ikan hias lagi tiga ikan hias juga empat ada katak lima ada bibir shock enam ada ikan hias tujuh ada si anjing laut cabini dan delapan ada ikan hias juga teman-teman wow ternyata kita dapat delapan mainan hari ini teman-teman mantap kan Se Tunggu video kakak selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Pastinya di channel Toys of Mainan ya teman-teman. Bye bye.